Polisi meringkus dua pengedar sabu-sabu di desa Pasir Sialang, Kampar Riau Tersangka menyembunyikan barang terlarang itu di sebuah kebun dan ditutup daun serta ranting 12 paket sabu-sabu siap edar, satu timbangan dan 3 gulungan plastik pembungkus di sita polisi Penangkapan JH dan HT memicu perhatian warga yang ramai datang ke lokasi dalam pengembangan, polisi menggeledah rumah tersangka namun tidak ditemukan barang bukti lain. Kedua tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan warga terkait maraknya peredaran narkoba. Polres narkoba Abang, berhasil mengembangkan dua orang terduga pelaku pengedar narkotika di daerah Pasir Siaran. Dengan inisial yang pertama JA, yang kedua eh, HT. Untuk larkotika sabu yang ditamankan dari kedua tersangka atas nama inisial GA, dua paket sedang. Sedangkan untuk pelaku atas nama inisial HAT, 10 paket kecil. Untuk saat ini tersangka ditamankan di Satres Narkoba untuk kita proses lebih lanjut. Para tersangka dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun hingga 20 tahun penjara. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau.